Oh, aduh, aduh nggak mau dikasih, masih nggak dikasih. Hmm, pisangnya boleh perkalian, coba perkaliannya, perkaliannya mana, ding? Nah, bener kok, eh, nah, dong, ayo dong, besok dong. chaker chaker bersih hati, mantap? Wow, kali lu mantap, seni sampai, mantap, mantap